Teruntuk ibu dari pria yang kucintai. Bolehkah kali ini aku memanggilmu ibu? Kali ini saja. Bu, aku ingin memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Aku hanyalah wanita yang terlahir dari keluarga sederhana. Bukan dari keluarga dengan status sosial yang tinggi. Bukan pula dari keluarga dengan paham agama yang kuat. Aku hanya wanita biasa yang sedang dalam proses menjadi wanita soleha. Bu, terima kasih telah melahirkan putra kecilmu ke dunia ini. Kau tahu, aku sangat mencintai semua hal yang berkaitan dengan putramu. Tentang aku mencintai putramu, aku pun tak tahu bagaimana cara Tuhan membuatku sejatuh ini padanya. Pertama kali dekat dengannya, aku tidak tahu Dia bisa punya cinta yang hebat serta kasih yang tulus Kukira cintanya akan sama dengan laki-laki lain Yang datang, kenal, bosan lalu pergi Nyatanya dia hebat bu, karena bertahan Dia luar biasa karena tetap tinggal Ibu tahu kenapa sebutnya hebat karena cinta kami diuji oleh keluarga kami sendiri, kami dijatuhkan lalu ditenggelamkan, dan tidak jarang ibu ikut juga berpartisipasi meruntuhkan nama baik yang dengan tulus kubangun untuk ibu lihat. Kalau aku tentu sudah menyerah berkali-kali, ini luar biasa berat, Bu. Tapi putramu hebat, berkali aku menyerah berlipat kali ia memberi semangat. Bu, apa kau tahu? Putramu pernah menangis karena merindukanku. Putramu juga pernah khawatir karena kehilangan kabarku. Putramu pun pernah begitu bahagia karena mencintaiku. Aku tahu, putramu pendiam jika ini tentang wanita. Tapi Bu, apa kau tidak ingin tahu? Mengapa dia punya rasa yang begitu indah padaku? Aku bukan seorang putri, keluarga aku juga miskin. Aku benar-benar hanya anak kampung yang tak sengaja tinggal di kota, tapi putramu begitu tulus menjaga aku, Bu. Aku tidak ingin ibu bertanya langsung padanya karena aku tidak ingin dia hanya menjawab baik-baiknya saja tentang aku. Aku ingin kau mengenalku, Bu. Duduk berdua Mendengar cara bicaraku Mengenali tawa lepasku yang lebih terdengar cempreng Aku ingin kau melihatku saat aku jatuh Menangis Lalu mencoba berdiri kembali Aku ingin kau melihatku merasa kalah tapi tak menyerah Aku ingin kau melihatku menangis Hanya karena hal-hal sepele Aku ingin Kau mengenalku yang hanya seperti ini dan juga, aku ingin kau tahu bahwa senyumku ternyata bisa menjadi penenang putramu saat sedang marah. Aku ingin kau tahu bahwa aku yang hanya seperti ini ternyata bisa menjadi salah satu alasan putramu bahagia. Bu, bukankah bahagia putramu akan menjadi bahagiamu juga? Dan terakhir, Bu, tolong kenali diriku lebih dulu.